Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengekstrak atau bagaimana cara uh, mengeluarkan file mungkin ya dari satu rara gitu Atau mungkin uh, zip gitu Kalau di bahasa Indonesia kayaknya mengeluarkan Cuma saya enggak tahu sih untuk bahasa Indonesianya apa gitu Dan sebenarnya untuk cara uh, mengeluarkan file yang bermultipart Atau yang banyak partnya ini gampang banget Tinggal kalian download aja untuk filenya gitu ya Semuanya gitu sampai beres Misalnya kalau filenya ada 20 ya 20-20 nya kalian uh, beresin gitu downloadnya dan tinggal kalian simpan aja di satu folder yang sama gitu ya nggak harus misalnya nggak harus uh, bikin folder lagi atau folder baru gitu cuman uh, di sini saya akan kasih contoh dulu yang kayak gini ya satu sampai lima jadi untuk yang uh, file saya ini ada lima part gitu dan kalian untuk mengekstraknya ini bisa uh, dari yang mana aja misalnya dari part empat gitu bisa kalian klik kanan terus kalian cukup klik aja yang uh, extractnya nanti bakal langsung keluar ke filenya gitu karena kalau diekstrak gitu di sini dari isinya cuma ada satu ya di sini uh, isinya itu hanya ada satu ISO gitu dan di sini kalau kalian pencet yang manapun gitu misalnya kalian ekstrak part manapun itu nanti bakal uh, sama aja gitu hasilnya. Nah tapi di sini saya mau ngasih tahu aja kalau kalian mau mengekstrak gitu ya mengekstrak uh, filenya ini saya saranin sih dalam satu folder biar uh, cepet aja sih biar kalian gak harus uh, klik-klikkan lagi gitu. Misalnya di sini untuk semua partnya dari 1 sampai 5 itu ada di folder IDM ya. Di sini uh, tulisannya IDM. Nah, jangan sampai misalnya uh, yang part 1 sampai 3 misalnya ada di IDM dan 4 sama 5-nya ada di folder lain. Karena nanti pas ekstrak tuh bakal bertanya gitu. atau Mungkin bakal meminta di mana lokasi uh, sisanya atau mungkin 4 sampai 5-nya tuh ada di mana gitu. Di sini saya meng uh, mengekstraknya gitu ya, mengekstraknya di sini saya pakai folder lagi aja gitu dengan uh, folder baru biar lebih rapi gitu kelihatannya karena untuk uh, tutorial sini kalian bisa klik aja yang misalnya yang 44 misalnya kalian klik kanan terus kalian klik yang ekstrak here gitu Nah setelah itu nanti bakal mengekstrak tinggal kalian tungguin aja sampai beres uh, tergantung juga untuk dari speednya gitu ya dari uh, kecepatan untuk mengekstraknya ini tergantung dari laptop atau komputer kalian gitu kalau mungkin uh, laptop kalian mungkin pakai SSD gitu atau uh, pakai solid drive untuk nyimpan filenya mungkin bakal jadi lebih cepat gitu dibandingkan dengan hardisk atau mungkin ya kalian pakai NVMe mungkin atau pakai gen4 kalau kalian udah pakai gitu untuk dan ini nanti bakal mengekstraknya itu bukan dari part keempat atau part yang kita pilih tadi ya jadi nanti mungkin akan mulai dari part ke-1 part kedua, part ketiga jadi berurutan gitu dan kalau misalnya kalian ekstrak dari part uh, keempat mungkin random gitu ya misalnya dan nanti misalnya part kelimanya itu hilang atau mungkin part kelimanya tuh nggak ada gitu disimpan di folder lain nanti bakal uh, minta gitu untuk cari part 5-nya itu ada di mana gitu. Dan kalau kalian misalnya di sini uh, namanya juga pastiin jangan kalian ganti gitu kalau namanya kalian ganti kemungkinan walaupun kalian udah simpen di mungkin di folder yang sama gitu ya. Ya, kemungkinan nanti bisa jadi bingung gitu untuk uh, winekarnya sendiri untuk mengekstraknya karena namanya tuh harus sama gitu ya. Untuk foldernya juga harus sama biar cepet juga gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang saya untuk videonya gitu dan thanks for watching. Bye bye.